Kita tengok videonya, kita mengaji kembali bersama Ustadz Samsul Debat, Ustadz Kesayangan kita ini guys Semoga Ustadz Samsul Debat sehat selalu, dijauhkan daripada marah bahaya, malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit dan juga teman-teman sekalian Nah langsung saja guys, siapkan kopinya, siapkan headsetnya Kalau teman-teman mau nonton atau mau nonton bareng juga silahkan bersama keluarga ya Kita mengaji bersama dengan Ustadz Samsul Debat ini Jom kita layan videonya, let's go set so datang apa lauk yang dia goman makan bagus masjid ni dia tak ada sana boleh saya goman makan apa betul dalam ni dapat supin keravais tung mak nak esok buku bah ha <gifuh> <listings> Tapi memang tu Sadab sama gacang menteri Macam-macam fikir Nak pergi makan apa Macam mana Ini cukup ke tidak Alhamdulillah Rumah pandai Minjam Yang kita tahu datangnya. Yang paling best Sekiranya well, Dr. Peranyat Udah lain masjid ni Tu yang paling best tu Punyalah tak pernah datang saja Karena lain masjid ni Bukan masjid ni lah Topik lain Haa masjid lain Okey tak ada <vous> tadi pula jemaah masjid ni dengan tahap jemaah subuh cemialah ramai. Kalau <yWhere moreorious> kalau <sitting> tak ada la berapa. Aduh kan memanglah sembahyang subuh tu paling mencabar Kenapa dia paling mencabar? Pertama salat subuh tu pertama adalah salat yang terpendek. Dia mencabar. Jadi orang nampak macamlah ringan bodoh. Yang kedua, dia melibatkan mimpi-mimpi yang indah tentu. Itu yang rasa borek benar nak meninggalkan mimpi Yang ketiga, suasana sepi dan Suasana sepi Suasana sepi ni apa? Maknalah kadang-kadang ada yang takut nak bagi. Terpengaruh dengan cinta mama Lepas itu juga, dia merupakan Satu masa yang suhu dia tu sangat sejuk Termasuklah air Mengelatu dan sejuk Paham mengelatu? Hantu ni sembilan dia pakai mengelatu Ha? Ah Mengigil Ah gigil. Bukan terjemah saya ni. Nah, <laughs> kan? Mengelatuk dan sejuk mengigil-gigil. Inilah alasan yang semua orang bagi bila bagi pelajar. Oh, bangun tadi sejuk, gonad, kau belajar. Oh, ada macam-macam ini yang bagi tadi tu tak salah dah. Oh, macam-macam alasan dan tak ada siapa pun menyalahkan diri sendiri untuk kegagalannya bagi semua tu. Orang beban kat sebab apa? Subuh ni kunci. Kalau rasa payah mana nak jemaah ke rumah, bawa semua datang ke masjid, ke surau. Mana-mana lah pergi, datang masjid ni, selesai macam ni tak ada sambak, tak datang semayang sini. Kapet semayang paba, sujud tak banam. Baru tukar? Mar. Baru, betul, betul ada baru Oh. ni. Nah, Maknanya selesa benar, datanglah masjid ramai-ramai. Kita nak ni, lalu-lalu kan. Inilah kekuatan kita kekuatan nasakat bisa saya cakapkan hati kita gitu datang subuh pagi-pagi kejut bang bangun bang subuh hambah bangun subuh hambah alam wah apa la jam tu la kaedah macam kan alamat dia 200 tak subuh beda-beda kan? <laughs> nanti jadinya Bapak-bapak kita jemaah sama-sama Macam tu sebut Yang suami ingat melalui daripada sekarang ni Sebagai ketua keluarga Biarlah kita pimpin sebut betul. Sebab Lepas itu satu lagi Kadang-kadang dia sebut sebut Anak-anak tak dikajut Dia muda lagi Itu silap Dia berbudak kena kajut Sebab bila kanak-kanak Sudah berumur 40 tahun Susah nak ajar saya cakap saya tak adalah hati kita yang paling tenang dan paling lapang melainkan bila pagi subuh kita sebagai jemaah sama keluar mencari rezeki pergi keluar ke bekerja ke dunia ni kan keluar balik daripada rumah kita rasa hati yang sangat lapang sebab saudara pagi tadi kita dan keluarga kita dah selesai jemaah subuh bersama-sama selesai satu tanggungjawab di permulaan hari Kena yang payah menjuneh, jitu, kwe mana, kwe cakap dah. Bang, bang tahu tak selimut tu dah jadi kulit babi. Jangan lagi <laughs> ya, lah, babi babi lah. <laughs> hmm, payah betul lagi. Ini cendera kejadian manjur, menjuneh, nganjutkan seolah-olah rumah terbakar. Bangun napi, bangun napi mana? Astagfirullah. Semayang maaf sudah pun. Anaklah komplain sudah ayah jadi imam sembuh atas semangat. Mana lah semangat? Masuk bila ayah kumuh-kumuh, biu-du tu jadi imam. Mana lah semangat? Wah, bar. Nama ni. Haha. Haha. Haha. Mengantuk dia, mengantuk. Haha buat Allah pagi nada apa. Istiqamah ya tu. Hmm. Tu semangat sikit bangun pagi. Salah satu kunci nak kaya. Satu kunci nak kaya sembahyang sunat 2 rakaat sebelum saya sembuh. Betul. Ah, uh, buat. Dah bagi dah kita gitu. ni bukan senang nak jadi senang, betul. Tapi dah tahu cara senang. Dah salah dah tahu cara tak nak buat, Itu jadi susah. Kita jangan gap bim sajid nak pergi cari jalan susah. Bila pagi tu kan sembahyang sunat dua rakaat, basuh bila air, gosok gigi, mandi segarkan badan, sembahyang sunat dua lepas tu jadi imam dah fresh dah. Terus dorapak kafaf dalam rumah tu macam imam majlis negara. <Suluh> Allahu akbar. <Suluh> Bismillahirrahmanirrahim. apa dah habis baca baca Bismillahirrahmanirrahim. Naa alquran ada. Hahaha. Yang nak jaga lah. Start start. Rampok lah yang penting itu. Yang penting jadi imam. tu dah habis itu doa. Kita cerita tadi Tentang betapa Betapa kita diperlukan apa itu bersedih nah. Walaupun sebabnya ay, Datang ibadah kepada Allah hablu Allah, Hablu menandas Jaga hubungan dengan Allah Maka kita jagalah hubungan dengan manusia Betul. Jaga hubungan dengan Allah Senang ya semayang Semayang, nombor telefon Dua pembek, tiga pembek Tinggal satu Tak selesai, tak sampai Bila dahan satu-dua tertinggal Memang tak dapat cakap dengan orang Macam kan kita Kita tengok macam peyumrah kan Kalau oh, peyumrah kan Kalau ada tak cukup syarat Kenapa? Bayar dam ya, dah. Kalau tak cukup rukun Tak, tak sah Tak sah oh, eh. Jadi rukun Islam Kalau ada yang tak cukup Tak sah Islam eh. Tak nak cakap Apa lagi nak fikir-fikir Saya bagi formula paling sonang tu Kau mengaku Islam macam mana Tak macam Kau kalau Islam zakat pun hendaklah pula. Ah, tanya balik. Bukan mengucap ajalah. Ah, rukun-rukun tu nak kena jaga semua. Oh nak kena jaga. Beliau sebut tentang masjid, ada beberapa hadis tentang kelebihan pergi masjid. Yang pertama, dari Abu Hurairah melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ini yang saya sampai. Nitiklah. Right? Sesiapa yang masjid pada waktu pagi dan petang, Allah Taala akan menyediakan satu hidangan baginya. Ya, dengan itu adalah biasa Diberikan kepada tetamu-tetamu syurga ya, Dengan itu adalah adiah kepada dia Kerana pergi ke masjid pada waktu pagi Dan petak, hari selanjutnya Datanglah ke masjid Pagi dan petang, Bukanlah waktu tu saja tiap, tiap waktu lagi baik Tapi mana yang kita boleh puai, kita puai datang ke masjid ya, Ingat-ingatkan Salah satu dan bertujuk Yang, yang Ambul Laits kata Yang kita kena jaga Pertama jaga lisan cakap benda elok. Kedua jaga hati hati nak buat baik. Yang ketiga jaga pandangan mata tak, jangan tengok benda-benda tak elok. Yang keempat jaga perut jangan telan benda-benda yang haram. Kelima jaga tangan kita perbuatan kita buat benda-benda yang baik. Keenam jaga langkah kaki kita. Yang ketujuh jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Yang keenam tadi jangan angkat langkah kita biarlah pergi ke tempat-tempat yang baik termasuklah pergi masjid. Sayang Al-Fim Sajid Rasim al Meninggal kita Suami pun Apa isteri kita pun ditanya Dia cakap Masa bila Allah ni meninggal Itulah masa tu dia berbalik Tak bersajid Tak lama apa itu meninggal Cerita tak bersajid kan Naik luar bumi dia. dia meninggal waktu bila Waktu dia perjalanan Al-Fim dia, dia meninggal Tak bila time di masjid Tengah semayang meninggal, ya Allah untuk All in one Kira okay, main goh tu sekali pukul masuk ke rumah Dia tahu, Dia hari tu dia pilih bersajid meninggal uh, kan? Sebab kadang-kadang kita jangan hina orang Sebab tengok orang tu Kalau tengok orang tu perangai tak Jangan hina hina dia Ya pun dia tu lagi kita lebih baik Betul-betul je apa-apa Betul Betul banget sih. Jangan hina hina orang Sebab kadang-kadang kita tak tahu Mungkin penyudah dia Lebih baik daripada hidup Itu uh, so, sebab kita kena sentiasa pun Doakan orang lain Ya? Yeah? Jangan sanggup-sanggup, ini tak ada lalu, ini umum, umum masuk aku Tentang-tentang yang bercakap pun masuk dulu Sebab, sebab jangan sanggup-sanggupkan orang Doa akan mudah yang terbaiklah untuk dia Macam Betul. ada satu kisah, seorang tuan guru ingat nama Dia dah pesan, dia tuan guru dia memang Kalau dia bernama, bosak Dia sebelum dia, dia minta ulah kalau aku, kalau aku meninggal dunia besok Dia akan ganti yang mengajak tuan uh, budak eh, Dia tujuh budak tu, umum apa dah. Budak tu pemalik. Tak ada tokoh, langsung jadi guru. Jadi semua orang boleh tak tahu. Hei, hmm, budak. Dia apa? Tuan-tuan ni kau, kan? Dia kalau datang pergi semayang, dia paling lambat sekali. Dan itu orang, orang ambil air, orang ambil uduk, dia main air, main air. Tapi pemaliklah, ada yang bantuan-bantuan. Masa tu lah, sikit parut. Masa tu bila air. Akhirnya orang ada semayang, dia lambat sikit semayang, gitu lah. Sampai satu ketika, setelah beberapa lama, akhirnya meninggal tuan guru ni. Belum meninggal tuan guru ni. Semua cakap, siapa nak ganti tuan guru ni tu? Ha, ah, yang dia ni elok ni. Dia ni rajin, wih, panggil lah dia. Lotak dia ke depan, mengajar. Tak membunyi-bunyi kawan tu. <tuh>. Tak mau dia cakap. <tuh>. Sampai tu, ayah ni, cuba dia di sini pun boleh tahan juga. Nampak lah, eh, kalau pun pasir dia, kalau pun bacaan dia pun jelas, wih dia. Duduk ke depan, pensan, Tak boleh dia eh, cakap. Kan? sudah macam dia bincang, -bincang kaum <tuk> seorang tu ingat ko ingat tak tuan guru kata yang boleh ganti dia datuk inti besak paling dekat tu tuan dak tau Undak tu tengah menahi. <tuk> Jadi semua orang poying kat dia budak tu nak lari di <tuk> kampung ke ke Kampung akhir datanglah dia kat budak tu orang tu Allah tak langsung elok dia mengajar. Nah, nak tunjuk apa. Kadang-kadang kita tak tahu nampak orang tu nampak macam elok, tapi rupa-rupa yang elok. Sebab jangan kita cakap macam-macam. Betul. Nah, itu ni saya tu cakap, ingat-ingat kita. Mudah-mudahan kita itu mak dalam ibadah kita. Gitu. Ya. Kan ada seorang lelaki dulu. Serama-lamai zaman sahabat dulu. Konjurlah setiap waktu, dia akan pui. Setiap hari dia akan puikan kedai ke daerah. Dia boleh habis diborongkan botol arah. Buat balik. Tapi itu dia pergi lah rumah pelacur Dia bayar semua pelacur tu Semua-semua pelacur dah ambil Dia tak bagi orang Akhirnya semua orang cakap Sesia aku bersajid Tapi perangai buruk Akhirnya waktu dia meninggal dunia Semua orang datang Barulah semua orang dapat tahu Isteri dia cerita Setiap kali amalan dia Memang dia akan pergi ke daerah Bawa habis Borong semua arah tu Bawa balik dia akan pecahkan botol-botol arah tu Supaya semua orang tak masuk Terima dia boleh rumah pelacur, bila dia bayar semua pelacur tu, supaya pelacur tu balik-balik, tak payah cari pelanggan lagi lah. Itu yang dia buat, dia lakukan dengan itu. itu. Ya. Jadi akhirnya apa yang kita cakap tak sama dengan apa yang sebenarnya berlaku. Sebab jangan bersangka-sangka dengan Allah. Ya. Kemudian Abu Hurrah melaporkan yang kedua. Beriwayat kan, Rasulullah SAW pernah berkata Tersabda, sesiapa yang membersihkan dirinya Daripada najis dan kotoran di rumahnya Kemudian pergi ke masjid Bagi menunaikan salah satu daripada semayang lima waktu Maka Allah memberikan ganjaran Bagi setiap langkahnya menuju ke masjid itu Setiap satu langkah menghapuskan Satu dosa kecil yang pernah dilakukan Dan dinaikkan satu laca Bagaimana ya, kita lihat masjid ha, ya. Bersihkan diri kita Sucikan diri kita Bersihkan diri kita, ditemui pergi ke masjid maka kita akan dihapuskan setiap langkah tu dihapuskan dosa-dosa kecil jadi naikkan satu derajat kemudian apabila perkah polurahkan bagaimana terdapat seorang ansar yang rumahnya adalah rumah yang paling jauh dari masjid Namun demikian bila tidak pernah terlewat bersolat di masjid setiap waktu solat dia pasti sempat menunaikannya bersama jemaah lain ada yang menyatakan kepadanya bukan kah lebih baik jika anda memiliki gadai Saudara dapat jadikannya sebagai kendaraan Apabila berjalan pada waktu malam dan pada waktu siang yang panas terik Namun lelaki Al-Salaam tadi menjawab Saya tidak suka berhormat saya berhampiran dengan masjid Sebenarnya saya mahu setiap langkah saya pergi dan pulang dari masjid itu Diberi ganjaran pahala Apabila Rasulullah SAW mendengar kata-kata lelaki itu baginda lantas memberikan jawapan kepadanya Sebenarnya Allah sudah mengumpulkan semua pahala Bagi saudara, bagi setiap langkah saudara itu Mana Biar rumah jawab Macam kita hari ini dah naik kereta Saya bukan selalu berjalan no, kan yang contoh nak pergi ke masjid negeri Berapa jauh daripada sini ha, Jalan kaki sebab nak selangkah Memang kira tapi sampai sana Dah tak tahu mana orang kan? Nah, kan? Ya? Seterusnya Abu Musa pun nak beriwetkan Rasulullah SAW bersabda Sebenarnya pahala yang lebih besar Yang paling besar diberikan oleh Allah kepada orang Di Kasmayang adalah kepada orang yang Paling jauh berjalan ke masjid Pahala yang besar itu juga diberikan kepada orang yang duduk menunggu waktu semayang Supaya dapat bersama-sama imam menunaikan solat farhu Ini lebih baik daripada solat sendiri Kemudian beliau tertidur ke Maknanya ikut imam itu lebih baik Tunggu waktu solat. Itu sebab kita kena upgrade dah Kita check balik checklist kita Dulu aku pernah tinggal semayang Target next Lebih baik tak nak tinggal semayang Tak tinggal semayang Target pula Nak semayang awal waktu. Tak ada lagi semayang. Tak ada lagi Tengok drama, bukan semayang. Ialah azan maghrib. Allah ma'ala Allahu akbar. Tujuh hari mencintaimu. Allahu akbar. Allahu akbar. Biar aku jadi perlumuh. <laughs> Ramah tak, baby. Setan mula lah bising tu. Setan memang kacau kita punya. Allah berallahu akbar. dan mahkrib nak pula ah. Allah Tengoklah ramah dulu iklan nanti semayang. Alah, syaitan. Itu pun tak payah lah iklan. Waktu iklan, kokeh-kokeh nak semayang. Allah berkata. Syaitan bisik lagi. Macam dah habis je iklan tu. Dahul harus. Afrika. Nah, jago ya eh? Syaitan ni kan dalam kutbah hijrah Nabi Nabi contoh. Syaitan memang memutus asal untuk menyesatkan kita dalam perkara-perkara besar tapi tak pernah memutus asal untuk menyesatkan kita dalam perkara-perkara kecil. Betul tak? Hari hari lelah, yo toleh toleh toleh gitu. Nak pergi masjid ke? Aduh dah lambek nak pergi masjid ni. Syaitan bisik lagi. Tak apa dah, yang penting kau pergi. Itu, berdua, sampai rani nak foto, kalau kamu pergi, kalau sampai, ke tidak Tak apa, kalau rakan ketiga pun kamu masbuk, tak apa, yang penting kamu semayang, itu penting. Saya tanyakan, sampai kamu sajid, orang tak habis semayang. Tak apa, kalau Tuhan salah, kamu salah, kau tahu kamu tak semayang. Hahaha, benar juga sih, setan. Tengah semayang, itu oh, lagi lah. Ui, tak nak semayang, lagi saudara pengacau kita. Nak cari barang hilang tak nak semayang lah. Allah uang ba lah tak mari rupanya benar tu. Itu puas tadi tadi cari mana be duit tu letak. Putingat tadi pagi. Bakal lintau ni nak balau, nak raya depan rumah, bakal rumah depan tengah bawa katil ente Allah. Allah. Apa tu? Baganya dah ada. Aduh. Memang bos kandar tolong. Semangat itu <laughs> Tapi yang ini pertama kali saya cakap tu Apakah saya dapat kursi lepas <laughs> Macam nak dapat mengingat tu Bagus ya Kursi sama mejanya nah, Jadi memang setan ada ngacau gitu Masa tu lah jumpa barang-barang Yang ya, perempuan lah gue ingat Bo, Sampai jahitin kejap ini Sampai ni ya. Betul. Lepas di tes mayang apa favorit Setan dia akan tiup Dia akan berada di rongga-rongga Oh. Di colak -colak, dia colak-colak, dia duduk situ Ini yang kaya hidup itu, semayang datang itu Tadi itu, pasal lebih muduk dah Dah habis, sepuluh jenang, jenang tak dapur lah. Oh, oh, oh Masa itulah dia, dia tiup hidup itu Setan nampak Dia menggayokan Kalau Allah datang hidup Kalau ala datang deh. Ya, Nabi dah pesan Pedulian untuk setan itu Oke, salah-salah Trino, ditiup tiba. Oh, datang, Trino itu yang sami Allah. Oh, salah, dia Oh, dia tiba. Oh, salah, salah, apa tiba. Oh, itu dia tiba. macam salah, dia Oh, salah, dia tiba. macam salah, dia Oh, setan dia tiba. Oh, salah, Setan, semua setan Satap setan Satap setan Tapi kalau dah membobok Kalau lah Allah itu upgrade sembahyang kita kan daripada kita dah sembahyang awal tu pula target kita sembahyang awal waktu berjemaah pula sembahyang berjemaah pula upgrade lagi macam mana awal daripada waktu tu bukannya semasa waktu tu so 5 minit sebelum dah sampai sembahyang sunat tahiyat masjid dulu lepas tu sembahyang sunat qabliyah dulu kan lepas macam romjak sembahyang wajib tu pula lepas tu sembahyang ba'diyah pula ha lepas, lepas tu kalau pun zikir sikit upgrade sentiasa buat yang terbaik Eh sembang yang paling Contoh ukuran paling sanang tengok bulan kosong tarawih. Sini baik 20 kan, Jualan, lah, 20 memang 20 betul tak? 20 tapi relax betul tak? Relax sebab kita makmum. Imam dah bangun kita relax boleh. <laughs> ya buat mulut betul. Relax. Lho. Yeah. Tak ada masalah sebab semayang rahat-rahat yang paling sikit imam. Sebab imam nak ingat banyak ayat malam tu. Itu je. Apa yang poning. Lepas tu tiba-tiba. Ya Allah dah habis 20. Malah. Sekarang sekejap. Sembilan setengah dah habis. Sembilan setengah dah habis. Apa yang lama mana tak ada. Cuba malam tu. Malam ni tak, tak sompek lah. Bersajin semayang sendiri ke rumah. Buat lapan rakaat pun poning ponak. Kasi-kasi sini. Betul. Hongi. Hongi sembilan juga. Bagaimana hongi ini? Senak perut lah. Penat lah. Jauhih lah nak ngambih kan. Ya. Sahabih berdua rakan ku, bau dua rakan. Ya Allah. Huf, dia bangun balik. Huh? Allah, Sedangkan nak lagi bersajid, relax, relax. Orang perempuan yang balik tabi itu dia memang tiap, -tiap malam dia akan dengar. Siapa imam malam ni? Dia dengar Wah, malam ni laju ni. Dia tahu dia mana imam ni? Nampak macam tu tu. Dia tahu. Tu, kan? hmm. Saya beri dapat kampung Imam Sabah Bukan nama dia Sabah Cara bacaan itu Sabah Itu memang Kalau dengar kan Allah Assalamualaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi <laughs> wabarakatuh <laughs> <laughs> rasanya Dia ikut imam betul lah. Ah. Habis macam Allah Taala. Habis macam Assalamualaikum pengoramatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun tanya <tos> pak cik sekolah satu, cik. Saya baru sebut dikata imam. Sebab dikata imam itulah cik. Sini tarawih buat tô pakak. Kita tu <tos> tak tahu memang buhulo bae. Itu ke imam betul lah imam. Tapi lah sahabah adab ikut solat sunat tarawih mesti ikut dari mula sampai habis orang kita kadang dia geram kali semayan 20 la lepas 8 rakaat di witis ni dekat nak itu adab tak apa-apa ingat tu pesanan ikut pun dulu macam kita lah kita nak ikut orang bang bang nak PJB bang saya ikut boleh tak boleh tapi ambil balik ni tak apa ikut baru sampai simpang boleh tak hantar dia balik jadi ada hal apa? pula orang-orang kong kajar tau kalau tadi kadang nak ikut ni kalau nak hantar apa pula apa hal macam tu lah maksudnya analogi macam tu ikut orang baby semua yang tau ini tak ada nak kerja kerjaan relax ya, sabar-sabar lah ambil channel kan sabar ikut dia, pula sampai ni kalau nak pula terlupa-terlupa Imam terukur lah malam tu Kalau sebenarnya sunat tak apa Subhanallah Tari turun lah Kan Allah tu kaw. Jangan nak cari-cari lagi ayat tu Tarawih Sunat je Kan Kalau semai wajib tu Sebab pernah ada ilmu duduk belakang imam ni Kalau Kalau ilmu tidak mendalam Jangan berani duduk belakang imam Kalau imam imam malam tu Baca apa panjang Apa kau tahu Innal lazina amalu Masanya Innal ladzina amanu orang sebelah kiri kanan tu dah panjang dia makan imam yang dia belakang tu tak tahu lah tak tahu siapa suka baca apa panjang tadi tak tahu kau duduklah jauh Allah Pernah dia aku sampai ingat cerita arwah habaq cerita pening ada seorang malam dia masuk Islam kan dia dah besok kau yang pisang waktu masa malam ni dia daripada dulu lagi macam dia orang goreng pisang bila tak sebelum maghrib dia akan colok pisang tu dalam tepung bila azan maghrib dia Allahu Akbar Allah Allah Allah, dia akan lepeh ya, pisang dalam tepung masuk dalam kuali dia semayang maghrib sedang melok imam bagi salam dia akan bangun pergi ke kondi ya, memang sedang melok dia ambil tu itu timing yang cantik-cantik berkilat berkilau macam keemasan walaupun bisa biasa malam itu map <tuk> Padahal ini Padahal udah ini dulu ini pernah, pernah ya guys ya cerita, cerita ini, ini. tapi tetap lawak. Dapek mana? Baik Imam tu tak begitu bantarlah semalam. Iyalah. Ada node ada rumuhlah. Khabar. Dia kemudian Buraidah kan? okay, pula memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikan berita gembira ini kepada semua orang. Mereka yang berjalan pada waktu malam gelap menuju ke masjid diberi cahaya terang benderang pada hari kiamat gelap yang keenam Abu Sa'id Al-Kudri Beriwayatkan Rasulullah SAW bersabda Apabila saudara semua biasa melihat seorang berjalan pergi dan balik dari masjid Jadilah saksi bahawa beliau adalah orang yang beriman Allah menjelaskan dalam surah Al-Tawbah ayat 18 yang bermaksud Orang yang memberiarkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat Hadis riwayat Terbizi Dan hadis Hassan riwayat Imam Al-Bayhafi dari Abu Hurairah Dari anhu Al-Abu Sampai Rasulullah SAW Tujuh golongan manusia akan diberi naungan oleh Allah di bawah arasnya pada satu hari nanti yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Apa dia? Pertama, seseorang yang hatinya penuh perhatian terhadap masjid terpaut pada masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan namun ia berkata, aku takut akan azab Allah. Yang ketiga, dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Bersahabat sayang dengan sahabat kerana Allah. Mencintai isteri kerana Allah. Isteri menjadi suami kerana Allah. Cinta sesuatu semuanya kerana Allah. Keempat, seorang yang memenjamkan matanya dari segala yang diharamkan oleh Allah Kelima, mata yang tidak tidur Berjaga sebagai tutur Islam, sebagai jaga markah Islam Maknanya tak tidur jaga markah Islam Keenam, mata yang berjaga ketika perang melawan musuh Tujuh, mata yang menangis kerana takut dan kagum terhadap kebesaran Allah Maknanya salah satu yang pertama tadi nak ambil hatinya terpaut kepada masjid Jadi itu sebab kita cerita malam ini Jangan jadi jemaah kolesterol Jangan jadi jemaah yang syukur pada datang ke masjid sebab-sebab lain Tak apalah permulaannya Tetapi pupuk hati kita supaya rajin dan sayang kita nak meninggalkan waktu salat di masjid Kita mesti nak datang masjid juga Ya ha, Jadi saya nak kongsikan juga Bila kita ni dah duduk ramai-ramai macam ni Kita kena ingat Bila mandis, elfo macam ni bila kita buat Saya pesan, saya pesan ke AJK Masjid Jadi buat yang program, pedulikan apa orang nak cakap nilai program ilmu majlis ilmu yang kita buat yang pertamanya adalah nilai kerohanian tak ada dalam ceramah masjid mengajak pada kita cerita benda-benda hiburan tak ada mengajak kita cinta pada benda baik kerohanian ingat Allah taala banyak-banyak betul yang kedua nilai apa yang kita kongsikan dalam majlis ilmu kebanyakannya kita memang cerita nilai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baik. Baik. Baik. kita contoh yang ketiga nilai apa nilai sosial perpaduan Islam perpaduan kita malam ni malam ni semua latar belakang ada yang kerja kerajaan yang kerja kilang yang kerja sendiri yang peniaga semua datang malam ni tak ada dia tulis malam ini ceramah terbuka pada mereka yang berpendapatan tidak ribu ke atas ada ada, ada, ada, ada. semua boleh datang dan yang keempat adalah nilai akhlak uh -huh, Islamiah nak menunjukkan kesatuan kita duduk dalam majlis elok betapa kita di komitmen kita terhadap majlis majlis elok sebab aku pedulikan apa orang cakap tak apa bodoh macam jadi duit banyak program tak ada Jawab ni program banyak kau yang tak ada payah bodoh komplen tak bagi lepas tu kalau ada lah pertanyaannya yang pertama tadi nikmat, yang kedua Allah Taala tanya tentang amanah dan yang ketiga Allah Taala tanya tentang silaturrahim. Jangan lagi pergi untus dan nilai sosial. Tadi kita baik satu dengan yang lain dalam masjid hari ini tak kira siapa. Semua boleh baik. Siapa yang nabi sayang, kita kena sayang. Nabi sayang siapa? Pertama, nabi sayang isteri-isteri nabi. Maka kita kena sayang isteri kita, isteri sayang suami. Yang kedua, nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga nabi. Maka kita kena sayang ahli keluarga kita. Yang ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. -sahabat. Maka kita kena sayang sahabat-sahabat kita termasuklah jiran tetangga kita. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Ustaz Syamsul Debat berkenaan dengan uh, masjid ya. berikan dengan uh, masjid dan juga ilmu ketika kita istilahnya di belakang imam. Jadi memang ketika kita sholat ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain harus ada ilmunya. Karena kalau tidak ada ilmunya maka kita akan istilahnya itu sia-sia Apapun yang kita kerjakan dalam hal ibadah akan tetapi tidak ada ilmu di dalamnya Maka ya sudah gitu itu bakalan istilahnya sia-sia karena kenapa nggak tahu ilmu salat, salat subuh dua rakaat dia salat empat rakaat, ya kan? Karena tidak tahu ilmunya. Salat sunat ya, salat sunat dia sholat, ya kan? Biasanya istilahnya salat sunat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dia tak baca tahiyat pun, dia tak baca takbiratul ihram pun. Nah disitulah maksudnya adalah. Ketika ada ilmu yang kita ketahui berkenaan dengan ibadah Maka lakukan ibadah itu Lakukan istilahnya sesuai yang apa yang kita tahu Sesuai ilmunya Seperti itu guys ya Jangan sampai istilahnya ketika kita melaksanakan sholat Tapi kita tidak tahu ilmu sholat Ketika kita sedekah tidak tahu ilmu sedekah Ketika kita berzakat tidak tahu ilmu zakat Ketika kita berpuasa kita tak tahu ilmu puasa, maka daripada itu sangat-sangat merugi orang yang tidak menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Dan ketika kita belajar, belajar membaca Al-Quran, nah termasuk istilahnya di belakang imam. Di belakang imam ini adalah yang sudah siap dan ready. Ready apa? Ready ketika imam itu ada masalah. Atau batal sholat kita langsung menggantikan Atau bahkan ketika imam salah ayat Ataupun uh, keliru ataupun lupa ayat Kita boleh uh, memperbaikinya dengan mengatakan Subhanallah lepas itu kita Atau langsung dengan ayat yang lupa Seperti itu guys ya Nah itu pentingnya ilmu di dalam agama Islam Nah ketika kita istilahnya sudah belajar tentang membaca Al-Quran Tata cara sholat Sedekah, zakat, puasa Naik haji, umroh dan lain sebagainya Maka insya Allah Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT Oke okay guys Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini Syukran jazilah Ustaz Syamsul Debat yang sudah mengingatkan kita Memberi nasihat kepada kita Sehingga kita lebih sadar ya kan Sehingga kita istilahnya Bisa mengerti apa yang dimaksudkan Apa yang dinasihatkan Apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat Intinya adalah hati kita tertaut dengan masjid ya kan dan juga salatnya jangan sampai bolong-bolong kalau sholatnya bolong-bolong, sama halnya ketika kita mau ya kalau uh, apa namanya ya uh, bisa diumpamakan ya sholat itu seperti halnya nomor HP gitu. Kalau HP itu nomornya salah ataupun kurang, maka tidak akan bisa dihubungi sama seperti sholat seperti itu kalau samsul debat tadi. Oke itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya Pamin Undudri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semua yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan itu berasal daripada kebodohan saya sendiri wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh